Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti lovers dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita, Lesti. Tentunya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa, para untuk mendukungnya.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 ada sebuah kabar yang kita dapatkan dari L2W yang mengunggah sebuah kalimat. Tetaplah berisi kawan-kawan karena jika diam, akan banyak orang yang membela perbuatan pelaku dengan dalih kemanusiaan. Sampai lupa bahwa korban bisa saja kehilangan nyawanya dengan dicekik dan dibanting. Kita lihat slide kedua. Leslar Lovers hanyalah kenangan. Tinggalkan keromantisan masa lalu. Jangan bertahan dengan dalih. Sayang keduanya. Mendoakan pelaku, membela pelaku dan lupa perbuatannya. Jangan sampai kita menjadi fanbase yang membela kdrt dan tindakan kekerasan. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Leslar Lovers word yang sudah berubah menjadi lestivati Lo Lovers word. Karena dukungan kami kepada Lesti Kejora dan Al-Fatih bagi kami membela korban dan mengawal proses hukum, serta tetap waras mendukung korban, kekerasan adalah hal yang utama. Perilaku kekerasan bagaimanapun dalihnya adalah hal yang tidak dibenarkan. Jangan sampai kita dikenal sebagai fanbase yang membela KDRT. Memikirkan perasaan pelaku, memikirkan keselamatan pelaku, tapi mengabaikan keselamatan korban. Psikis korban bahkan tubuh korban yang bisa jadi akan kehilangan nyawanya dengan kekerasan yang dilakukan. Bangunlah kawan-kawan, jangan terjebak pada romantisme masa lalu. Yang ada hadapi hari ini kita berhadapan dengan kasus serius dan sekali lagi kasus kekerasan terhadap perempuan. Bayangkan jika itu terjadi pada anak perempuan kalian atau kalian sendiri sebagai perempuan. Akankah kalian masih bertahan Jika putrimu diperlakukan demikian Tanyalah pada nuranimu Sebagai manusia Sebagai perempuan Dan sebagai ibu Ini setuju banget persahabat Kita kawal terus sampai finish Big no untuk selingkuh dan KDRT Karena itu tidak dibenarkan Dengan alasan apapun Dan siapapun Kami menunggu hukuman yang setimpal Bagi si pelaku atas perbuatannya Stand for last Mudah-mudahan kita semua semakin kompak untuk mendukung Bunda Lesti dan Abang El Kemudian juga persahabat ya, kita lihat Ada momen yang dimana membuat kita haru juga persahabat ya Kucing aja, ini respect banget sama Bunda Lesti Perhatikan deh sampai ngelus kepalanya Bunda Lesti tuh di TV Masya Allah, tau banget ya Pingin ikut ngelus kepala Bunda Lesti Aduh Masya Allah, luar biasa kucing aja tahu yang mana harus dibela, yang mana harus didukung. Mudah-mudahan kita semuanya juga semakin kompak untuk mendoakan yang terbaik buat Bunda Lesti Kejora. Selanjutnya, kita simak juga persahabat ada kabar dari Detik Hot. Ini mengenai kabar Leslar. Polisi panggil Rizki Bilar pekan depan. Dua saksi Lesti Kejora jadi kunci laporan KDRT. Dikabarkan untuk pemanggilan Rizky Bilar itu minggu depan persahabat ya kita lihat nih ada sebuah kalimat Jakarta laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dibuat Lesti Kejora ditindak cepat oleh polisi suami Lesti Kejora Rizky Bilar sebagai terlapor bakal diperiksa polisi pekan depan iya kami akan memanggil saudara Rizky guna pemeriksaan minggu depan ungkap pelaksana tugas kasih humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurman Dewi kepada wartawan hari Sabtu kemarin. Semoga semuanya menjadi terang benderang, dipermudah segala urusannya agar mereka bisa mulai hidup yang baru. Mudah-mudahan tindak hukum itu bisa adil buat Rizky Bilar, persahabat yang sudah melakukan kekerasan kepada sang istri Bunda Leslie Kejora. Selanjutnya juga persahabatnya kita lihat, ini ada postingan Masya Allah, Bunda Lesti Kejora. Kita selalu menangis saat melihat Bunda Lesti. Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan, dan kesabaran persahabatnya Masya Allah. Banyak yang mendoakan di luar sana untuk Bunda Lesti yang kuasa, yang cepat sembuh, dan berkarya lagi semangat untuk Bunda Lesti Kejora. Dan tentunya persahabat ya, kita lihat banyak sekali tanggapan komentar diantaranya dari akun Azrul Rahmi mengatakan, Bunda Abang Al-Fatih Lesti Kejora, semoga cepat pulih, sehat kembali. Kami tetap selalu mendukungmu, menanti karya-karyamu. masyaAllah Allah, begitu banyak yang sayang kepada Lesti Kejora. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kabar terbaru berikutnya. Dari idola kesayangan kita Jadi jangan kemana-mana perselamatan terus ikuti Channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan Info-info terbaru Dan kabar baik dari Lesti Kejora Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh